rekan media yang saya hormati, selamat sore dari Honiara, Solomon Island, Kepulauan Solomon. Saya baru saja merampungkan rangkaian kunjungan dua hari kerja tanggal 6 dan 7 September 2022 ke dua negara, yaitu ke Fiji dan ke Kepulauan Solomon. Ini merupakan kunjungan kerja pertama saya ke wilayah Pasifik selama pandemi. Dan kunjungan kerja yang sangat singkat ini, memiliki arti yang sangat penting dan strategis untuk menebalkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara Pasifik. Penguatan kerjasama dengan negara-negara Pasifik merupakan salah satu prioritas dari politik luar negeri Indonesia. Teman-teman pasti ingat, di tahun 2019 di Auckland, Indonesia telah meluncurkan visi Pacific Elevation, guna memperkuat kerjasama ekonomi dan kerjasama pembangunan dengan negara-negara Pasifik. Dan ini tentunya tidak terlepas dari visi besar Indonesia untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai, stabil, dan makmur sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Karena rekan media yang saya hormati, selama di Fiji tanggal 6 September, saya telah melakukan pertemuan dengan Presiden Fiji, dengan Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Luar Negeri Fiji, dan juga dengan Acting Sekjen Pacific Island Forum atau PIF yang mewakili Sekjen PIF yang pada saat kemarin tidak berada di Suva. Selain ketiga pertemuan tersebut, saya juga hadir dalam resepsi diplomatik perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77 di Suva di mana Presiden, Perdana Menteri, beberapa menteri dan juga Ketua Parlemen Fiji hadir di dalam resepsi. Rekan-rekan, di dalam tiga pertemuan yang saya sebutkan tadi, beberapa hal yang mengemuka antara lain pertama, pada saat kita bicara antara Fiji dan Indonesia maka terdapat komitmen kuat kedua negara untuk memperkokoh kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Yang kedua, kedua negara menyambut baik tren perdagangan yang terus membaik. Data terakhir, perdagangan bilateral dengan Fiji dari Januari sampai Juni 2022 meningkat 44% dibanding periode yang sama tahun 2021 dan sudah mencapai lebih dari 20 juta US USD. Kedua pihak sepakat untuk terus mendorong dibentuknya Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement yang diakini akan dapat lebih meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Ketiga, Fiji menyambut baik peningkatan kerjasama pembangunan dalam kaitan ini, Indonesia menyampaikan pentingnya untuk mendesain sebuah blueprint kerjasama pembangunan sehingga kerjasama pembangunan akan lebih terarah. Dalam kaitan dengan kerjasama pembangunan, saya dorong kesepakatan hibah untuk mitigasi COVID-19 dan penyelesaian rencana pendirian Regional Agriculture Training Center and Demonstration Farming di wilayah raki-raki agar dapat segera ditindaklanjuti. Pusat pelatihan atau pendirian pusat pelatihan kawasan di bidang pertanian ini dapat digunakan sebagai hub of outreach Indonesia untuk kerjasama pembangunan di Pasifik. Keempat, komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata. Dalam kaitan ini, kedua negara berencana untuk menandatangani MOU on Tourism Cooperation di Bali pada akhir bulan ini kelima kita sepakat untuk meningkatkan interaksi kerjasama pertahanan melalui ratifikasi Defense cooperation agreement untuk mendorong kerjasama sektor strategis seperti peacekeeping operation dan keenam kita juga membahas mengenai beberapa inisiatif Indonesia ke depan untuk terus memperkuat kerjasama dengan Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan Indonesia Pacific Forum for Development di Bali pada Desember tahun ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah dari Sufa Fiji, saya kemudian melanjutkan perjalanan ke Honiara, ke Kepulauan Solomon. Ini merupakan kunjungan kedua saya ke Honiara setelah kunjungan pertama pada tahun 2015. Dalam kunjungan kali ini saya telah melakukan pertemuan dengan menteri luar negeri, dengan perdana menteri, dan juga dengan wakil diaspora Indonesia di kepulauan Solomon. Selain tiga pertemuan tersebut bersama dengan perdana menteri Solomon, Manaseh Sugafare, saya juga meresmikan Friendship Hall. Atau lapangan futsal multiguna, yang merupakan hibah pemerintah Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Solomon Island. Rekan-rekan dari pertemuan yang saya lakukan, baik dengan Perdana Menteri maupun dengan Menteri Luar Negeri Solomon Island, kita membahas antara lain: pertama, kerjasama uh, dengan uh, Solomon Island kita juga memiliki komitmen yang sama seperti komitmen yang kita peroleh dari Fiji untuk memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah. Yang kedua, kemitraan ini penting untuk diterjemahkan dalam kerjasama konkret termasuk kerjasama pembangunan. Beberapa prioritas kerjasama pembangunan kita bahas antara lain di bidang climate change, fisheries dan kedua belah pihak, kita dengan Solomon Island juga sepakat untuk merancang sebuah blueprint kerjasama pembangunan agar kerjasama ini lebih terarah. Sebagaimana diketahui teman-teman, antara Indonesia dan Solomon Island, kita telah menandatangani Framework for Development Cooperation pada tahun 2019. Hal yang kedua kita bahas adalah komitmen untuk terus meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara yang terus menunjukkan tren positif terutama tahun lalu. Dalam kaitan dengan kerjasama ekonomi, saya juga menawarkan ekspertis swasta dan BUMN Indonesia agar dapat berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur di Solomon Island. Keempat, saya menitipkan secara khusus 1.500 WNI yang tinggal dan bekerja di Solomon Island. Selama ini mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Kelima, untuk mendukung kerjasama antara dua negara maka kedua Menteri Luar Negeri telah menandatangani perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor dinas dan diplomatik. Dan keenam, sebagaimana yang juga saya sampaikan di Fiji, kita juga membahas mengenai beberapa inisiatif Indonesia ke depan untuk terus memperkuat kerjasama dengan Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan Indonesia Pasifik. Forum for Development di Bali bulan Desember depan. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam kunjungan ke Solomon Island tadi saya sebutkan mengenai uh, stadion futsal. Jadi atas nama pemerintah Indonesia, saya telah menyerah terimakan salah satu proyek kerjasama pembangunan yaitu pembangunan lapangan futsal. Lapangan futsal tersebut adalah hibah dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Kepulauan Solomon yang pembangunannya dilakukan oleh BUMN Indonesia, yaitu WIKA. Di dalam serah terima, saya sampaikan bahwa lapangan futsal ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah simbol harapan dan optimisme, karena lapangan ini dibangun pada saat pandemi. Yang kedua, lapangan ini juga merupakan simbol persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat Kepulauan Solomon. Bangunan ini dikerjakan bersama oleh putra Indonesia dan putra Solomon Island. Ini putra berarti putra putri. Putra putri Indonesia dan putra putri Solomon Island. Yang ketiga, simbol kesempatan dan masa depan. Indonesia ingin kemitraan dengan kawasan Pasifik adalah sebuah kesempatan untuk membangun masa depan bersama melalui kerjasama yang didasari pada rasa saling percaya dan saling menghormati. Di dalam pertemuan saya dengan Wakil Diaspora Indonesia yang tergabung dalam Solomon Island Indonesia Friendship Association atau SIVA, saya antara lain menyampaikan terima kasih atas bantuan teman-teman diaspora Indonesia di Solomon Island, terutama dalam isu pelindungan warga negara Indonesia. Sebagai teman-teman ketahui, SIVA ini didirikan tahun 2017 dengan anggota kurang lebih 300 orang WNI yang berada di Solomon Island. Dan organisasi ini telah bermitra dengan baik, terutama dengan di Port Moresby yang mengcover Solomon Island, termasuk, sebagaimana tadi saya sampaikan, penanganan isu yang terkait dengan warga negara Indonesia. Dan selama pandemi, SIVA telah membantu pemerintah dalam pemulangan para WNI dan tahun lalu sebagai rasa terima kasih dan penghargaan pemerintah Siva dianugerahi Hasan Wirajuda Award karena kontribusinya dalam pelindungan WNI rekan-rekan media yang saya hormati baik dalam kunjungan ke Fiji maupun Solomon Island saya sampaikan strategi Indonesia dalam membangun kemitraan dengan kawasan Pasifik secara komprehensif pada tataran bilateral, pada tataran kawasan, maupun dalam forum global. Saat presidensi Indonesia di G20, Indonesia telah memberikan perhatian khusus dengan mengundang wakil-wakil dari negara kepulauan kecil. Selain terdapat setidaknya 10 proyek konkret yang akan menjadi deliverable dari Indonesia, dari presidensi Indonesia tahun ini, di sektor antara lain, di sektor energi, perubahan iklim, kelautan, mitigasi bencana, dan pendanaan yang terkait langsung dengan kepentingan negara kepulauan kecil. Dan pada saat keketuaan Indonesia di tahun 2023 nanti, saya juga telah menyampaikan rencana Indonesia untuk lebih mendekatkan hubungan ASEAN dengan Pacific Island Forum atau PIF Tadi uh, saya lupa menyebutkan hasil pertemuan saya dengan PIF selama berada di Fiji yang antara lain menegaskan komitmen Indonesia dan PIF untuk memperkuat kerjasama terutama isu-isu yang terkait dengan ocean. Dari PIF terhadap harapan bahwa Indonesia dapat membawa isu forum ini sampai atau terutama untuk mempersiapkan pertemuan COP 27 yang akan diselenggarakan di Mesir. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi saya beberapa kali sebut bahwa tahun ini, Desember tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Pacific Forum for Development atau IPFD yang pertama, tanggal 7-8 Desember. Inisiatif strategis ini menjadi landmark sekaligus platform Indonesia untuk pengembangan kerjasama pembangunan secara terlembaga di kawasan Pasifik. Forum ini akan menghubungkan negara-negara di kawasan Pasifik dengan lembaga-lembaga terkait di Indonesia dan mitra pembangunan potensial lainnya. Kita ingin menciptakan platform kerjasama untuk menarik minat mitra pembangunan kepada proyek-proyek yang spesifik untuk masing-masing negara di kawasan Pasifik. Dan Menlu kedua negara saya sampaikan undangan pada Menlu Fiji maupun Menlu Solomon Island, saya sampaikan undangan untuk menghadiri pertemuan level Menlu IPFD dan mereka menyambut dengan baik undangan tersebut. Dan terakhir saya sampaikan juga rencana pelaksanaan Archipelagic and Island State Forum atau AIS Forum pada tingkat Menteri bekerjasama dengan UNDP pada 5-6 Desember mendatang. Jadi pelaksanaan ICE Forum akan dilakukan secara back-to-back -back dengan penyelenggaraan IPDF pada tingkat Menteri. Dan pertemuan Menteri Luar Negeri Negara-negara Kepulauan ini akan memuluskan jalan menuju pertemuan tingkat tinggi ICE Forum tahun depan. Jadi sekali lagi, pada tingkat menteri, AIS Forum akan bertemu bulan Desember ini dan akan mempersiapkan KTT AIS tahun depan. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.